Halo. Hahaha. Bukan. Udah jalan. Hey Billy. bobatak anu Ngeburi zaman mak. Lalu lalu lalu lari lari lari akun. Cuba akun yang <tong> jauh. Alah Hey, hey. Hey. Jangan jangan ya Reno. Ah. Tak, tak, tak dalam dia. Hello hello ada sebenarnya sibai. Masalah tunggaja